Tunggangan pertama kita lihat di sini ada juga spesial banget, persahabat ya, dari Abah Bilar nih. Yamar tentunya penampilannya sangat luar biasa membuat kita semakin ketawa bahagia dengan tingkah laku yang diberikan oleh Rizky Bilar persahabat ya haduh. <laughs> Postingan tersebut sampai repost oleh akun Instagram Le ada kalimat caption yang dituliskan, humor gue sebatas rambut yang dibelah tengah, astaga si cecep. Dan yang punya lagu menangis mendengar ini Liriknya diganti <laughs> Mantap memang bahasa kerajaan semakin di depan Tuh persahabat ya Saking kita tentunya bahagia Melihat kelakuan gestriknya dari Rizky Bilar Persahabat ya penampilan semuanya dirubah nih oleh Rizky Bilar Postingan sebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Sardi yang berkomentar dari kemarin, "Terngiang ngiang begeng, begeng you jadiin Rin Osas kalau nyanyiin ini lagu." Wow, <laughs> selanjutnya para sahabat, ya kita lihat juga di sebuah komentar diberikan dari akun Es Potong Coklat situ mengatakan, kita termotor pakai kaki, nggak bisa pakai tangan, langsung bisa. Best emang kekuatan dalam si Osas. Luar biasa, sahabat ya. Dengan tingkah laku yang membuat kita ketawa bahagia, mampu merasakan kita kebahagiaan yang tentunya diberikan oleh Rizky Bilar, sahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ada dengan spesial banget nih dari Dede Alasti Gejora yang baru saja mengunggah sebuah postingan lamanya bersama Rizky Bilar ini adalah foto satu tahun yang lalu. Ada kalimat caption yang sangat luar biasa persahabat ya yang mana tentunya Dede Alasti menuliskan foto satu tahun lalu kita gak pernah tahu Allah merencanakan sesuatu yang indah untuk kita. Jangan pernah putus asa, tetap selalu berdoa dan ikhtiar terbaik menurut Allah itu masya Allah. Luar biasa, para sahabat tentunya, mudah-mudahan rangkaian pernikahan Dani Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kelancaran. Postingan tersebut banyak sekali komentar. Salah satunya dari sang calon suami, Rizky Bilar, berkomentar, Pak Sahabat Yah disitu mengatakan, emas sambil ngasih love hitam di Pak ya, aduh kita aja gemas melihatnya ya. Tentunya banyak sekali komentar yang diberikan Pak ya dalam postingan tersebut, kita lihat ada komentar dari Kak Indra Bekti, Pak yang mengatakan, Ya Allah ini waktu belum jadian ya, langsung digercep dedek lasti menjawab komentar tersebut. Indra Bekti, haha, boro-boro kak masih gak kepikiran bakal jadi suami Masya Allah, Alhamdulillah takdir Allah Wow, bersahabat ya Tentunya Dedek Alessi Gejorat mengatakan Masih gak kepikiran ke bakal jadi suami ini luar biasa Memang tentunya settingan Allah membuat kita semakin bangga dan bahagia Berikutnya komentar diberikan dari akun Riana yang mengatakan Bismillah lancar semuanya ya dek katanya ya Komentar juga balasan diberikan oleh Dedek Amin do'ain kakak tuh bersahabat ya Selanjutnya dari keairin Airin Tanu nih, mengatakan Wow tentunya hanya memberikan emot Love persahabat ya dibalas love oleh dedek lesi luar biasa Banyak sekali dukungan hingga respon yang sangat luar biasa dari fans dan orang-orang terdekat Mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan, dan semakin solid mendukung Lesti dan Rizky Bilar gambar berikutnya kita juga mendapatkan info bahagia persahabat ya dari Rizky Bilar Yang mana tentunya jangan sampai ketinggalan Bakal hadir live bareng nih Rizky Bilal dan Lesti Kejora Jam 5 sore Pantengin persahabat ya Tentunya bakal hadir kejutan Yang akan diberikan Untuk kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Ini informasi di siang hari ini Persahabat bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Terima kasih